cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game get off Olympus Slot. kita mau modal TV saja 60.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya tuh seperti biasa kita main di bed berapa ya anaknya 1200 enak kali ya 1200 saja double C nggak usah aktif dulu kita langsung gasken di manual spin dulu manual manual tangan ya manual tap-tap namanya kita coba lihat putaran-putarannya dulu uh, main gacor nih kayaknya skater dua skater tiga langsung gaskan di 50 kuik aja Oh, yang pertanyaan kita main di mana? kita main di RTP 8000 bosku situs sloter gacor tersolid standar Roja ke dunia akhirat di sini WD berapa berapapun pasti lunas bosku dan cuma di sini kalian bisa tahu RTP game yang lagi gacor itu apa ya seluruh ya. ini di cuma di sini kalian bisa tahu RTP game gamenya lagi gacor itu apa dan cuma di sini kalian bisa tahu cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game gamenya itu sendiri pastinya jual langsung gaskan aja ke RTP 8000 untuk link gasornya saya sematkan di pin komennya seluruh ya intinya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya situs loter gasor tersolid sandero jaga dunia akhirat tur kali 12 konek yuk lagi dong biru atau kuning ungu dulu ternyata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 RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor Olympus hari ini. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Khususnya pola slot gacor Olympus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya. Viewer setia, viewer baru pun enggak masalah ya, sur Makanya dibantu like, comment subscribe-nya, share-share juga boleh. Ke grup WA Tele atau ke fanspage Facebook pun boleh, ya, Lur ya intinya biar semakin ramai biar saya lebih semangat lagi bikin konten polos rokyatur hari ini khususnya polos rokyatur olympus hari ini buat teman-teman semua pastinya surya jadi ya. bantu ramaikan ya seluruh ayo kasih dong yang manis-manis yang mantap-mantap yang guri-guri pastinya ayo naikin dong saldunya tadi bawa model 60.000 ya seluruh ya semoga kita dapat free spin-free spin manis atau petir-petir merah yang menggelegar pecah mantap kayak kemarin dari kemarin kita bawa modal 115.000 tiga hari berturut-turut saya mau bawa modal yang sama dan berhasil WD mantap-mantap juga pertama skater isi daging terus di hari kedua kita dapat petir kali 250 pecahnya P3 jutaan di hari ketiga kita dapat petir 250 juga pecah dikit paling sekitar 1,5 juta lah. Itu udah langsung gugaskan WD sur, Karena inget Lur. Jika ingin bermain, bermainlah di RTP 8000 karena cuma di sini kita selalu bisa cek RTP game gratis refresh 24 jam per menit per detik naik slur. terus sesuai dengan fresh game-nya itu sendiri pastinya ya, Lur. Yuk, langsung gaskan aja. saya selalu aja di RTP 8000 untuk link-nya saya sematkan di pin komen ya, Bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di Rp8.000 pastinya kita gas 50 turbo ayronus kasih yang manis-manis kasih yang mantap-mantap hai aduh nanggung seketer udah 33 terus tapi belum ada tanda-tanda dikasih free speed apakah kita akan dikasih petir-petir merah lagi seperti dua hari kemarin dua hari berturut-turut kita dapat petir kali 250 apakah petir kali 500 turun kali 250 lagi cuk tiga hari berturut-turut lagi hmm, lumayan hmm. lah ya seluruh ya pecah tipis tapi lumayan lumayan lumayan kali 250 lagi tiga hari berturut-turut kita dapat petir mantap menisu petir kali 250 connect connect terus sayang yang ini pecahnya nanggung ya karena kita mainnya di bed 1200 sih kalau kemarin kan emang main di bed 2400 jadi wajar lah kalau petanya dikit tapi enggak masalah ya seluruh so, yang penting kita udah jbjp mantap yuk gendangnya turun gendang hijau kuning uh banyak banget yang pengen pecah sayang gak diturunin turunin kayu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 kita coba 30 manual naik bed ya yes, slow di 2400 kali aja pecah kali 250 lagi kan mantap loh ayo kasih dong yang manis -manis. ya manis-manis yang mantap-mantap belum dikasih juga jir ayo menanggung banget gendangnya Cuk petir-petirnya sih udah mulai keluar-keluar cuma ya antara konek-konek Cuk cu. yuk atas gendang tuh kasih petir malah sekitar sebiji doang turun juga satu lagi please please sekitar satu lagi please us. Aduh nggak dikasih anjir cincin pecahin dulu cincin petas yuk atas cincin kasih petir enak nih sekali hmm, lumayan lah ya 813 lumayan saldo naik lagi di 400-an 450 kayaknya huh. tas pin spin manja dulu sambil cari-cari semoga dapat free spin atau petir-petir connect mantap lagi ya slur ya kalau enggak kita langsung gas ke WD kan saja kalau tadi bawa modal receh cuma 60.000 ya naik 450 sudah termasuk jp-jp mantap suruh jadi jangan disia-siakan ya seluruh karena kesempatan WD gak datang buat kedua kalinya maka manfaatkan sebaik-baiknya inget cuma itu seluruh dan jika ingin bermain yuk langsung gaskan aja ke RTP 8000 situs slot tergacor tersolid santai roja dunia harap di sini WD berapapun pasti di fair bosku dan cuma di sini kalian bisa tahu RTP slot gacor hari ini ya selur, ya jadi jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 pastinya situs slot gaco tersolid santero jaga dunia akhirat Hai ayo us anton hmm. us sepertinya ya seluruh ya emang waktunya kita kabur saja kita manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye seluruh salam jackpot